Kepada para pelaku Ini adalah daerah kekuasaan kami Jangan lewati batas ini Jangan campuri apa yang terjadi di sini karena kalian penonton kalian adalah orang luar jangan rubah cerita yang telah kami susun Jangan belokan cerita yang telah kami rencanakan. Karena kalian adalah penonton. Kalian adalah orang luar. Kalian harus diam. Panggung seluas ini hanya untuk Kami. apa yang terjadi di sini jangan ditawar-tawar lagi panggung seluas ini hanya untuk kami jangan coba bawa pertanyaan-pertanyaan berbahaya ke dalam permainan ini Langgung seluas ini hanya untuk kami. Kalian harus bayar kami untuk membiayai. Apa yang kami kerjakan di sini. Biarkan kami, menjalankan kekuasaan kami, tontonlah tempatmu di situ. Solo, 21 November 1991 Aku bukan artis. Pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi. Tapi, kata-kata gelap. Yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Iya, tak mati-mati. Meski bola mataku diganti, Ia tak mati-mati Meski bercerai dengan rumah Itu tusuk-tusuk sepi Iya tak mati-mati Telahku bayar yang dia minta Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku, ia selalu berkata, Kau masih hidup. Aku memang masih utuh. Dan kata-kata belum binasa. 18 Juni 1997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 Tetangga sebelahku, hidup bagai dalam benteng, pelongok longok selalu, membaca bahaya. Tetangga sebelahku, diteror masa lalu. Kalangan Solo, November 1991 Aku nganggur lagi, semalam ibu tidur di kasur. Jam dua lebih, aku menulis puisi, aku duduk menghadap meja. Ibu kelap-kelip matanya ngitung uang Jam enam sore Bapak pulang kerja Setelah makan sepiring Lalu mandi tanpa sabun Tadi siang ibu bertanya kepadaku Kapan ada uang? Jam setengah tujuh malam Aku berangkat latihan teater Apakah seni bisa memperbaiki hidup? Aspal leleh tengah hari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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizia Zalia Faustin dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video membaca puisi sebagai ujian praktik bahasa Indonesia. Ucapkan kata-kata karya wiji tukul. Jika kau tak sanggup lagi bertanya, kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan Jika kau tahan kata-katamu, mulutmu tak bisa mengucapkan apa maumu terampas Kau akan diperlakukan seperti batu, dibuang, dipungut, atau dicabut seperti rumput Atau menganga, diisi apa saja menerima, tak bisa ambil bagian Jika kau tak berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Ceritakanlah ini kepada siapapun, karya Wiji Tukun. Panas campur debu terbawa angin kemana-mana. Koran hari ini memberitakan kedungombo menyusut kekeringan. Korban pembangunan dan muncul kembali ke permukaan. Tanah-tanah bengkak pohon-pohon besar malang melintang. Makam-makam bangkit dari ingatan Mereka yang dulu diam Kali ini cerita itu siapa yang akan membantah Dasar waduk ini dulu dusun rumah-rumah Waktu juga yang menyingkap retorika penguasa Walau senjata ditodongkan kepadamu, walau sepatu di atas kepalamu, di atas kepalaku, di atas kepala kita, ceritakanlah ini kepada siapapun, sebab cerita ini belum tamat. Sekian persembahan puisi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Penjara sekalipun, tak bakal mampu mendidikku jadi patuh. Sajak Ibu Karya Wiji Tukul Ibu pernah mengusirku minggat dari rumah tetapi menangis ketika aku susah. Ibu tak bisa memejamkan mata bila adikku tak bisa tidur karena lapar. Ibu akan marah besar bila kami merebut jatah makan yang bukan hak kami. Ibuku memberi pelajaran keadilan dengan kasih sayang. Ketabahan ibuku mengubah rasa sayur murah jadi sedap. Ibu menangis ketika aku mendapat susah. Ibu menangis ketika aku bahagia. Ibu menangis ketika adikku mencuri sepeda. Ibu menangis ketika adikku keluar penjara. Ibu. Ibu adalah hati yang rela menerima selalu disakiti oleh anak-anaknya. Penuh maaf dan ampun. Kasih sayang ibu, adalah kilau sinar kegaiban Tuhan, membangkitkan haru insan. Dengan kebajikan, ibu mengenalkan aku kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Kamimah Rashid, dari 12 IPA 2 akan membacakan puisi karya Wiji Tukul. Mendongkel orang-orang pintar. Ku dongkel keluar orang-orang pintar dari dalam kepalaku. Aku tak tergetar lagi oleh mulut orang-orang pintar yang bersemangat ketika berbicara. Dunia bergerak bukan karena omongan para pembicara. Dalam ruang seminar. Mengucapannya dimuat di halaman surat kabar. Mungkin pembaca terkagum-kagum. Tapi dunia tak bergerak setelah surat kabar itu dilipat. Derita sudah naik leher Kau lempar aku dalam gelap. Hingga hidupku menjadi gelap. Kau siksa, aku sangat keras. Enggak aku makin mengeras. Kau paksa, aku menunduk. Tapi keputusanku tambah tegak. Darah sudah kau teteskan dari bibirku. Luka sudah kau bilurkan ke sekujur tubuhku. Cahaya sudah kau rampas. Dari biji mataku, derita sudah naik seleher, kau menindas sampai di luar batas. Monumen Bambu Runcing karya Wiji Tukul, Monumen Bambu Runcing di tengah kota. Menuding dan berteriak "Merdeka!" di kakinya tak jemu juga. Pedagang berderet-deret, walau berulang-ulang dihalau, petugas kebersihan. Tanah karya Wiji. Tanah mestinya dibagi-bagi. Jika cuma segelintir orang yang menguasai, bagaimana hari esokmu tani. Tanah mestinya ditanami, sebab hidup tidak hanya hari ini. Jika sawah diratakan, rimbun pohon dirubuhkan, apa yang kita harap dari cerobong asap besi. Hari ini aku mimpi buruk lagi. Seekor burung kecil menanti induknya, Di dalam sangkarnya yang gemertak dimakan sapi. Hujan, Karya Wiji Tukul Mendung hitam tebal Masukkan itu jemuran Dan bantal-bantal Periksa lagi genting-genting Barangkali bocornya pindah Udara gerah Ruangan gelap Listrik tak nyala Mana anak kita? Hujan akan lebat lagi nampaknya Semoga tanpa angin keras Burung-burung parkit itu, masih berkicau juga dalam kandangnya. Burung-burung parkit itu, apakah juga ingin punya rumah sendiri seperti kami? Puisi Sikap, karya Wiji Tukul Maunya mulutmu bicara terus Tapi telingamu tak mau mendengar Maumu aku ini jadi pendengar terus Bisu Kamu memang punya tank Tapi salah besar kamu Kalau karena itu aku lantas manut Andai benar ada kehidupan lagi nanti maka akan ku kepada semua makhluk bahwa sepanjang umurku dulu telah ku rasa takut itu di tumitku dan kuhabiskan hidupku untuk menentangmu, hei penguasa Zalim.